Di video kali ini, aku mau review uh, baju bayi yang udah aku beli di Shopee Nah, baju bayi ini murah banget loh Dengan harga di bawah 100000 kalian sudah dapat tiga style pakaian bayi Nah, uh, bagi yang penasaran, jangan lewatkan ya Tonton terus Oke, okay. okay, yuk lanjut uh, ke baju yang pertama ya Hmm, baju yang pertama aku beli ini mereknya mereknya apa ya oh mereknya Libby mereknya Libby mereknya Libby nih bajunya itu ada tiga style nih, ada bukan baju sih lebih tepatnya kaos ya kaos bayi karena aku anak aku perempuan jadi aku belinya yang untuk eh, motifnya motif cewek ya nih jadi ada satu apa kaos kalian bisa dapet kaos sama celananya ini celananya nih, nih gini kaosnya ini ini celananya nih dan ini satu set gitu ya jadi tuh satu set uh, apa namanya kaos bayi satu set kaos bayi uh, satu set apa satu set kaos bayi uh, dapat tiga setel uh, harganya itu 96.000 rupiah murah banget kan seratus 100.000 kan udah dapat tiga setel pakaian bayi nah uh, aku tunjukin ya kalian Uh, jadi setiga style itu uh, yang aku ambil kan uh, kebetulan aku langsung ambil ukuran L soalnya tuh uh, anak bayi itu cepet banget gede ya jadi biar enggak beli-beli mulu jadi ini motif untuk motif ceweknya ya ini terus ini tuh lucu banget kan terus sama satu lagi Nah, ini ini semuanya masing-masing ada celananya. Harganya 96.000, 3 stel. Bahannya lembut banget ya. Nih, bahannya lembut. Enggak nerawang. Sama adem. Nih, motifnya juga lucu. Motifnya anak-anak banget nih gambarnya kayak kucing-kucing gitu ini gambarnya kucing terus ada juga ini yang pelangi-pelangi terus satu lagi kayak hewan apa ya ini oh tikus tikus ini lucu ini simple pokoknya cocok banget buat bayi ini hmm, dipakainya adem loh tuh tiga stel ada celananya nih ini celananya, tuh. Nanti nama tokonya aku taruh di description box ya. Nama tokonya tuh apa ya? Kalau nggak salah, tuh lupa. Pokoknya nanti aku taruh di description box. Kalau nggak, aku tulis di sini. Hmm. Jadi, tuh kalau merek Libby itu memang terkena bagus ya dia enggak terawang sama sekali bener-bener tebal, tapi tebalnya sedang jadi nggak nggak yang ketebalan cocok banget buat di udara panas yang lagi kayak gini pokoknya cocok buat anak bayi yang lagi aktif-aktifnya ya hmm. Nah terus ada satu lagi yang aku beli yaitu uh, merek Velvet Junior uh, dapetnya 3 pieces baju, apa, baju, sorry tiga pieces kaos, jadi satu set tuh isinya tiga pieces kaos, dan harganya cuma Rp40.000 jadi dengan harga Rp40.000 kalian sudah dapat tiga pieces kaos nah ini dia kaosnya jadi kalau ini cuma dapat kaosnya aja ya gak dapat celana karena memang enggak ada celananya jadi ini cuma kaosnya doang tiga pcs mereknya velvet ini aku beli ukuran M ini kok nggak fokus ya ini mereknya velvet junior nih 3 pieces kaos Ini harganya cuma Rp40.000 Murah banget kan Rp40.000 udah dapet tiga kaos Ini kaosnya lucu-lucu uh, Ini juga sama ya uh, Sama dengan Apa namanya Hampir sama kayak Libby Tapi masih menurut aku yang Lebih tebelan Libby dibanding velvet Kalau ini uh, agak Nerawang dikit ya Agak lebih tipis lah cuman ini enak banget nih lentur tapi aku sih belum nyoba nggak tahu nanti kalau lama makin lama tuh makin apa sih jadinya makin melat kalau udah dipakai apa enggak ya semoga aja sih nggak makin melat ya biasanya sih kaos kalau yang bagus walaupun udah sering dipakai sering dicuci nggak bakal melat perbedaannya ya ntar ya ini tuh kelihatan enggak ya jadi kalau ini tuh lebih tebel kawasnya lebih halus kalau ini agak halus juga tapi agak lebih berserat lebih berasa gitu teksturnya kalau ini teksturnya lebih berasa kayak ada tekstur garis-garis apa sih kalau dipegang tuh kayak ada benang gitu kalau ini tuh enggak halus gitu kan beda banget sama si velvet ini kalau velvet ini memang lebih tipis sama lebih kayak dipegang tuh kayak ada selatnya gitu kalau ini lebih halus dan lebih tebal hmm ya dari harga juga udah beda ya lebih mahalan si lebih dari banding sama Velvet Junior cuman untuk bayi kan cukup banget gede ya jadi buat sar aku saranin sih beli yang ini aja enggak, bukan saran juga sih, pokoknya terserah buat kalian yang mau be mau beli yang mana sesuaikan aja sama kantong kalian, kalau mau agak lebih murah itu beli yang merek Velvet uh, ini kualitasnya sudah lumayan, nah kalau mau kualitasnya lebih oke okay lagi belinya merek Libi, jadi kalau mau yang agak lumayan belinya velvet kalau mau yang agak bagusan lagi belinya lebih jadi tergantung sama budget kalian nah ini sih kayaknya kalau anak kalian itu enggak terlalu gemuk ini bisa sampai umur satu tahun ya dengan ukuran M sama ukuran L ini ini M sama L enggak jauh beda hampir sama gedenya tuh sama hampir sama beda dikit doang ya paling beda setengah senti atau satu senti hampir sama nanti aku tulis link tokonya di description box ya Eh, oke okay deh gitu dulu ya reviewnya kali ini uh, semoga bermanfaat buat ibu-ibu uh, para mams di rumah yang lagi bingung mau beli baju murah di mana silahkan bisa coba uh, lihat di toko ini ya di shopee murah-murah banget kok di situ juga di toko itu jadi terus aku belinya tuh satu toko ya satu toko tapi di situ jualnya banyak banget jenis-jenis uh, dan merek baju bayi jadi kalian jadi bisa menghemat ongkos kirim juga jadi di satu toko bisa beli berbagai macam baju ya oke gitu aja reviewnya kali ini, semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan juga jangan lupa bunyikan tombol lonceng, biar gak ketinggalan video aku berikutnya, bye bye